membajak sawah well, pada posisi tikungan dengan position, kondisi lahan yang masih cukup luas masih leluasa untuk mengarahkan luku atau He bajak singa arah keluar seiko parawin megulu dari kanan langsung belok kiri From the right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 Caranya adalah saat berada di tikungan tidak langsung belok kiri, tetapi berbelok arah ke kanan terlebih dahulu. Agar mudah mengarahkan mata pisau luku pada alur dan yang sudah ada sebelumnya. The way is first. Is easy to point blade of the on the existing ridge groove. Semoga useful. bermanfaat.